Oke Pak, kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menggunakan Joy-Con Nintendo Switch saat menggunakan Airplane Mode gitu, dan mungkin kalau kalian mau menghemat baterai dengan menggunakan Airplane Mode, saat kalian cabut gitu untuk Joy-Connya, kalau belum disetting ya, itu nanti akan ada tulisan error dan nggak bisa dipakai gitu, jadi untuk cara uh, mengatasinya gampang banget, tinggal kalian buka aja untuk sistem settings gitu ya dan di sini untuk yang uh, pilihannya tinggal kalian pilih aja untuk yang Airplane Mode deh, ya. untuk yang paling kiri ini kita akan pilih agang airplane mode dan di sini nanti akan ada uh, opsi lainnya gitu jadi airplane mode ini bukan cuma satu jadi di bawah pilihan dari Airplane mode ini akan ada beberapa pilihan gitu untuk yang kontrol connection dalam kompon bluetooth untuk defaultnya adalah off gitu jadi kalian tinggal turn on aja tinggal kalian pilih dan tinggal kalian klik uh, on gitu dan Uh, ini saya nggak bisa dinyalain karena saya memang lagi direkam sih untuk uh, Elgato-nya gitu atau mungkin uh, dikonekin gitu ke monitor atau ke TV. Kalau kalian misalnya menggunakan mode tabletop gitu, ini bakal bisa dinyalain atau dimatiin gitu. Dan untuk Wi-Fi juga kalau misalnya kalian mau, tapi untuk airplane mode nggak saya saranin sih ya, karena mungkin kalau kalian uh, naik pesawat gitu, itu kan nggak boleh dinyalain ya, WiFi-nya. Dan mungkin kalau kalian mau pakai NFC atau untuk yang uh, scan amiibo, silahkan mau di turn on juga silahkan. Cuman uh, untuk ya gitu untuk explain boardnya yang penting internet uh, tidak tidak jalan gitu tidak connect ke internet dan baterainya jadi lebih lama gitu lebih awet gitu untuk uh, penggunaannya atau mungkin konsumsinya jadi saya cuma nyalain untuk yang kontroler ke connection dalam kukung bluetooth gitu untuk defaultnya adalah off tinggal kalian nyalain aja tinggal dipilih terus nanti tinggal uh, yes atau oke okay atau apalah gitu pokoknya sampai uh, nyala gitu ada tulisan on gitu dan setelah itu udah sih ini juga saya lagi main mode airplane dan saya juga ini menggunakan sticknya uh, dicabut gitu jadi ini mode tabletop sebenarnya cuman sambil rekam sih ya. dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan for watching, bye-bye